ceplok. Okay Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris. Gue kita channel gesel guys nih sampai lagi ke Theon guys ya. Toddler nih guys live clip teman-teman. Ini dari ter album INVU guys ya. INVU itu sampai sekarang keren sih guys. INVU aku apa cemburu sama kamu itu sedap sih INVU. Ini Toddler. Plus official live performance, guys. Oke, okay, guys. Ini katanya rumor-rumornya katanya SNSD mau balik di kayak ngeri juga, guys. Kue nggak tahu. Ya, apakah kayak Tiffany kita gitu masih ada nggak sih? Oke, okay, kita lanjut aja, guys. Toddler, Theon, Plok Brand sounded lo, guys. Lo gue sedih. Ini groove-nya udah asik guys. Udah lu juara lah, Teon juara lah guys. Musik kayak gini gitu, lagi. Gitu. Jadi depannya bikin, gue pikir lagu ballad guys. Oke okay, Teon, apa sih groove-nya sih buat? Ini serius guys, gue cinta banget sama groove yang statis, drum beatnya kayak begitu guys. Tapi bassnya tidak. Berhenti dulu. Tidak itu nggak tau. Gue gak tau. Kuping gue tuh suka banget sama beat beat kayak gitu guys. Oh my god. Aduh, ah groove-nya enak banget sih ini guys, ini pas stop, kalian lihat deh, vokalnya ini juga stop, tapi rada <tuh> <tuh> Nih guys Guri, <tuh> ah itu seksi banget sih, dapet banget take-nya Eh bukan take ya, sorry ini live guys, sorry-sorry <gawal> Gokil, lebih parah, gokil Gokil nanti kita Oh si ke Theon Oh Ah gila suaranya guys juara Teon ya nih guys Oh ah, Anjir enak banget beatnya Aduh, ini kenapa sih ini sound engineer ini jago-jago banget sih guys, mixingnya guys. Ini maksudnya crossfade antara low, mid, sama high tuner. Cah, gila. Itu yang gue maksud guys. Lihat guys, ada ada napasnya gitu guys. Basnya berhenti dulu, sorry guys. Lepas dia berhenti. Oh. Ah enak banget, bass tuti sama gitar ya. Oh shit, aduh bassnya soundnya enak banget guys. Uh masuk medal sih nice. Uh, huh, huh, huh, huh, huh. oh Theon gila. Gila, gue gua, gua selalu ya kalau ngeriak lagu Taeyong guys, gue nikmatin banget dia bercerita guys ya di lagunya. Apapun deh sebutin aja lagu yang gue udah react guys. Gak tau gue nikmatin dia punya dynamic, cara dia nyanyiin tiap kalimat, tiap katanya. Itu bener gue enjoy banget deh cara dinyanyi guys. Hmm. Oh my God, Taeyong. Iya napas-napasnya gak enggak dikat deh. Explosif nih, kuat gue ini emang yang beat yang beating ini guys. Hmm, wow, Theo, ampun. Ah. Oh my god, nggak maksudnya kok dia bisa suara seclear itu guys ya untuk live lo guys. Live ini guys, dia bisa maintain emosinya dia guys. Makanya masalah gue dengar ada beberapa orang live gue bukan expert penyanyi guys ya. Ini bener-bener tapi gue bisa gue bisa ngerasain sekali lagi gue cuma bisa ngerasain di kuping gue. Enak apa enggaknya ya doang guys. Cara teknik gue mungkin ngebahas bukan di sini tempatnya guys ya. Tapi yang pasti ini di sini guys, ini moodnya gila. Pas drop ya guys ya. Cara nyanyi guys. Hmm. Oh. Uh. Mama. Hmm, tuh dia. Pas. <laughs> Gila vibe-nya enak banget, parah. Cocok dia sama lagu kayak gini juga, guys. Kenapa di close up gini ya. Aduh pusing kan. Aduh guys. Adlib adlibnya juga. Ya bukan gue gak bisa bilang sederhana guys. Maksudnya kayak simple guys. Tapi denger nih guys. Moodnya guys. Gue lebih ke mood sih. Flow nya masih dapat jadi guys. Hmm. Wah gila ya, eh. berat sih. Tiong tuh berat guys. Kalau untuk su ukuran suara gila sih maksudnya. Tapi, aduh guys, gimana? Gue jelasinnya? ya. Tapi guys, emang kalau misalkan gue be based on experience gue di studio guys ya, dengar lagu orang yang ngetik full guys ya, bagus banyak. Memang bagus banyak guys. Tapi kita susah mendapatkan uh, langsung yang jadi guys, yang benar-benar secara emosional, secara dynamic secara penekanan dan segala macam tuh jarang jarang guys ya bukan berarti nggak ada tapi jarang gue ketemu ini apalagi Teo ini bicara live guys berarti gue gak tahu ini take beberapa kali guys ini gue nggak tahu juga guys ini kan kalau yang namanya offline kayak gini kan bisa nge-take beberapa kali sebelumnya tapi gue nggak tahu teman-teman bisa kasih komentar di bawah guys tapi yang pasti ini untuk ukuran live pecah nih gila guys oke okay guys candle dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan comment di video jangan lupa untuk subscribe akris asana plak, plak.